Menemani santai siang, kalian saat ini, pemimpin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita. Sebelumnya, tungguin pertama persahabatan kita. Lihat, alhamdulillah, untuk channel YouTube-nya Vena Melinda ini sudah masuk di nomor 5 trending. Persahabatan luar biasa. Tentu ini suatu kebanggaan untuk kita semua Farah Fans Alhamdulillah Vlog Leslar kembali trending Mudah-mudahan bisa nomor satu Amin Ya robbal Alamin Luar biasa cinta Rizky Bilar untuk Lesti kejuaraan dunia aja luar biasa Curahan hati Rizky Bilar ingin menikahi Lesti Dan menjadi keluarga Sakinah mawadah warung Masya Allah luar biasa Tentunya ini the best banget Alhamdulillah persahabat ya berkat dukungan Kekompakan dan kesulitan kita semua Farah Fans tentu membuahkan hasil trending untuk channel kolaborasi bersama Rizky Pilar. dan selanjutnya juga persahabat kita mendapatkan info bahagia siang hari ini bakal hadir di channel YouTube-nya Icip Icip persahabat ya Kianat pasangan terhot nih persahabat di tentunya YouTube-nya Icip Icip masya Allah luar biasa kembali kita akan menyaksikan kejutan keseruan nob bareng Lesti dan Rizky Bilar. Ini luar biasa persahabat. Ya kita doakan yang terbaik mudah-mudahan apapun tentang Leslar kita dukung, kita support kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Unggahan tersebut pun telah di oleh akun sahabat skor Leslar Taiwan. Kalimat caption juga dituliskan, siang ini gas ke YouTube-nya icip-icip tuh. Persabatan ya. jangan sampai lupa siang hari ini nantinya gaspol wajib trending lagi untuk vlog kali ini persahabat ya doakan dukung dan support terus unggah tersebut juga kita mendapatkan info persahabat ya dari akun cutkeke shafir persahabat ya yang mana mengunggah sebuah postingan TNA barang pasangan terhot, romantis, dan terfonomenal kita lihat ini nama Rizky Bilar pun di teks sama nama Lesti Kejora Pasangan terhot, Leslar apa sih keistimewaan Rizky Bilar di mata Lesti Kejora Masya Allah judulnya aja tentu membuat kita semakin kagum, bangga, dan bahagia Berikutnya kita lihat juga persahabat dari sebuah unggahan top postingan yang mana kita lihat aja di sini ada unggahan dari guestnya Renzi Lazuari sedang duduk santai di rumah Rizky Pilar. ngasok dulu kata Bang Renzi ya Wow, apakah mau fitting baju utos sama hilang? Masya Allah, persahabat ya, kejutan apalagi akan diberikan. Dari Karenzi Zuardi soal pakaian pernikahan Lesti dan Bilat. doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan. Dari teman-teman dan keluarga Leslar, per sahabat ya Bismillah, mudah-mudahan saja lancar semuanya dan diberikan kesuksesan Postingan tersebut telah diunggah kembali oleh akun Leslar underscore 0501 Kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut Cie Kang Jait pasti mau fitting baju otos sama Hilal, bismillah Tuh, per sahabat ya, mudah-mudahan Tentunya Lesti dan Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan dan semoga dilancarkan sampai hari-hari nanti persahabat ya amin ya robbal alamin. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbarunya mudah-mudahan ada kabar dan vitamin manja yang hari ini tetap dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.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 Oh, oh, oh.